Oke, okay, selamat datang di pertemuan asinkronous week ke 8. Di week ke 8 ini kita akan membuat game semacam Angry Bird begitu ya. Uh, dimana di mana kita bisa menarik bolanya ini dan kita lontarkan sehingga menabrak ke bangunan yang kita siapkan seperti ini. Nah, kemudian posisi bolanya direset kembali seperti ini. Nah, Kemudian nanti kita akan di minggu depan ya, kita akan mengimplementasikan United Ads di dalam game ini. Oke, okay. selamat mengikuti sesi unsynchronous week 8 mata kuliah mobile game program.